Kenapa orang mau jadi cepu? Kenapa coba menurut lo? Menurut gua nih ya, yang pertama, ya yep, pasti karena duit lah, cuan-cuan-cuan. Yang kedua, pingin dapat barang gratisan. Yang ketiga, emang anjing aja tingkah lakunya, udah kagak ada otaknya. Padahal sama-sama make user juga, udah gitu lu nyepuin juga orang. Mending tujuan lo menjadi cepu buat orang lain jadi jauh lebih baik, biar sober. Eh, ini malah buat bisnis. Mikir. Canda cepu. Ini yang paling komen, paling ganas. Yang biasanya cepu beneran nih. <laughs> Pokoknya salam sober dah buat kita semua. Dan terus berkarya tanpa narkoba.